Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi sharing dari Alvin, Jerry, dan juga Brian untuk modul 3 tentang cloud service dan instant state. Silahkan untuk yang pertama kepada Alvin dipersilai untuk mempresentasikan apa yang sudah dieksplor. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alvin Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman saya yang dari modul 3, di mana sini saya sudah membuat sedikit sing rangkuman terminologi di mana ada EC2, EC2 instance, Amazon EBS dan lain-lainnya. Lalu di mana Amazon EC2 itu yaitu layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud seperti menyewa komputer di cloud. Lalu ada EC2 instance yaitu server virtual di Amazon Elastic Cloud untuk menjalankan aplikasi di infrastruktur AWS. Lalu ada Amazon EBS yaitu penyimpanan untuk instance EC2 tertentu di mana bisa dianggap sebagai drive penyimpanan untuk Amazon instance EC2-nya. Lalu di dalam instance itu terdapat volume yang disebut instance store volume. Lalu ada AMI yaitu Amazon Machine Image, yaitu jenis alat virtual khusus yang digunakan untuk membuat mesin virtual dalam Amazon EC2. EMI ini berfungsi untuk unit dasar penerapan untuk layanan yang disampaikan menggunakan Amazon EC2. Lalu ada IPv4 address, yaitu nomor 32 bit, yang secara unik mengidentifikasi jaringan pada mesin. Alamat IPv4 biasanya ditulis angka desimal, dan di format bidang 8 bit yang dipisahkan oleh titik. Lalu ada IPv6 address juga, yaitu string alphanumeric 128 bit yang mengidentifikasi terangkat dalam skema pengalamatan untuk IPv6. Lalu ada elastic IP address, yaitu alamat IPv4 statis yang dirancang untuk komputasi awan dinamis yang dikaitkan dengan Amazon Web Service kita. Alamat elastic IP ini tetap ada melalui peristiwa yang biasanya menyebabkan alamat berubah seperti menghentikan atau memulai ulang instance. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang instance komputasi cloud, yaitu sumber daya server yang disediakan oleh layanan cloud pihak ketiga. Jadi penyedia cloud itu memelihara perangkat keras di pusat data mereka dan memberi kita akses ke virtual ke sumber daya komputasi dalam bentuk instance. Lalu kita dapat menggunakan instan tersebut untuk menjalankan beban kerja intensif komputasi seperti kontainer, basis data, layanan mikro dan mesin virtual. Lalu ada konsep kerja komputasi cloud yaitu sebuah instan cloud si infrastruktur komputasi fisik yang menggunakan teknologi mesin virtual. Hal ini mirip dengan memiliki mesin server kita sendiri di cloud. Pada dasarnya kita membuat pengelolaan server virtual kita sendiri di lingkungan komputasi cloud. Kita dapat mengkonfigurasi, mengkonfigurasi server cloud ini untuk memenuhi memori pemrosesan grafis CPU dan persyaratan lainnya. Lalu sini sedikit akan menjelaskan skenario dalam state. Jadi jika kita memulai ulang instan tidak tetapi tidak memulai periode di mana tidak Memulai periode penagihan instan baru karena instan tetap dalam status ini, yaitu berarti dalam status running. Lalu jika EMI yang didukung toko instan yang kita gunakan untuk meluncur instan, kehilangan bagian yang diperlukan atau yang dibutuhkan, instan sekitar akan dari status ini ke status dihentikan segera setelah memulai ulang, yaitu status dalam skenario pending. Lalu dalam skenario stopping, kita menghentikan stunts, yang didukung Amazon EBS, dan ketika muncul macet dalam keadaan ini. Mungkin ada masalah dengan komputer, host, atau yang lainnya. Lalu, di mana kita dalam skenario terminated atau dihentikan, di mana kita dapat menyambung kepali, kembali ke instance setelah berada dalam status ini. Lalu ada skenario shutdown, yaitu insta, jika instance kita dalam keadaan selama beberapa jam, Amazon Is itu melakukan menghentikan secara, penghentian secara paksa. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Alvin. Baik, terima kasih untuk Alvin. Selanjutnya kita akan dengarkan dari teman kita, Brian. Silahkan Brian mempresentasikan apa yang sudah Selamat pagi untuk saya dan para teman nah, saya Brian Matthews, Yang akan oh. menjelaskan untuk pertemuan ketiga yaitu Cloud service and instance test by AWS jadi uh, yang di sini saya akan jelaskan yaitu definisinya lima caranya untuk konsepnya itu instance yang berdasarkan perbedaannya dan terminologi berdasarkan definisi mainline tersebut maka ada saya akan jelaskan beberapa dari tiga bab tersebut yang pertama mungkin penambah kata kalau what is code and instance service jadi kalau Instance Service itu satu manfaat yang teknologi yang kemampuan untuk membayar biaya PM di AWS menjadi status di instansi sama mahasiswa-nya jika meluncuk instansi di Cloud. Server pun mungkin akan bisa berkembang sama status jika instansi pada AWS menyiapkan instansi yang belum dapat nih. nya setelah instance setiap, maka instans-nya menjadi satu perjalanan. Itu merupakan, eh, merupakan rani. Jadi untuk dia meluncurkan, mungkin perlu dikembangin dulu mungkin kayak depending dulu hingga nanti kalau udah menyiapkan itu maka dia udah menyiapkan si si servisnya itu pengaturan tersebut nah untuk ini saja jika kalau misalnya ada berkasnya gitu jika terjadi tidak membutuhkan instalasi tuh maka ada yang mungkin bisa dibilang uh, memstoppkan jadi memberhentikan istasinya. mungkin kalau di praktek ada si di pelajaran jadi kalau kita mencoba uji uji bagaimana kayak database atau atau jaringan komputer di AWS, kan pernah berkata kolom saya kita perlu berhenti atau kita dari benasi kalau selesai maka nanti datanya mungkin bisa hilang kalau kita melakukan lagi kayak mungkin kayak siklus kita berhenti hilang datanya hilang tapi kalau dimulai kayak seperti kayak dari awal tersebut nah. Ada beberapa yang plus dari empat, empat instance tipe ya Itu ribut, terpesta, hirmanendri, dan terminator. Jadi dari empat ini mempunyai beberapa perbedaan yang dari jenis ke jenisnya. Oke, yang pertama adalah host komputer. Host komputer di sini ada beberapa empat. Ribut itu, itu adalah instance masih di komputer host yang sama sedangkan stop and start and net itu sama statementnya, tapi dia mempunyai tidak ada masalah kecuali kalau terminate itu e, memang tidak ada. Nah untuk private and public IPv4 addresses itu rebootnya alamatnya tetap sama, maksudnya alamatnya masih addressnya masih sama banget. Ketika nanti ada stop and start and net, mungkin kayak si sama dengan password dia masih menimpan alamat ipv 4 tapi kalau impact 4 itu, seperti yang saya bilang, bahwa itu benar tidak ada, itu mungkin disebut dengan hilang. Nah begitu untuk elastik itu, elastik itu kalau di maka itu jadi udah mulainya. Tapi stop and start and net itu masih sama karena masih kalau masih masih tetap ya kalau misalnya di dalam kirban itu maksud Preston misalnya kalau uh, saya ambil uh, misalnya ambil web yang lain tapi ini masih di kirban ya, maka nanti bisa menenangkan bahwa dia ditulis dengan uh, itu dengan penetapan tersebut yang yang sudah kerjakan nah kalau terminate kalau sama nyatuk sudah bilang pasti kalau udah dari pasti di, udah bisa banget pasti udah pasti kayak proses pasti ngulang banget nah selanjutnya untuk tapi physics address tapi physics address itu ributnya tetap sama top esparknya keyboardnya, itu sama juga dia nyimpan terus tetapi kalau pada saat di terminate itu eksekusi perbantian itu mungkin kalau disebutnya udah ada banget nah untuk yang instance called volume Nah, setelah institut. cuman ketiga statement ini dari Reboost, Desktop, and Kubernetes itu udah, udah masih disimpan ya. Karena mereka yang, apa yang sudah mereka create, uh, buat, maka data pun sudah disimpan. Kecuali kalau terminate, kalau misalnya kita udah selesai ngejain, terus kita udah ujung ke-ujungnya, itu data yang pun sudah dihapus. Dapat disimpan. Nah, untuk Reboost Revest Volume ini, sama seperti yang... Sebelumnya saya jelaskan bahwa ini semua sudah dipertahankan. Nah, ini dihapusnya secara berulang, mungkin yang ke basic banget ini kalau terminate itu belum dimodifkan. Karena kalau dimodifkan kan cuma hanya ribut sampai saat keyboard maka kalau terminate maka bentuk dihapus secara pengulangan dari awal tersebut. Nah, untuk RAM atau random assist memory, nah ini ada statement yang sangat mungkin kurang paham lah oh. mungkin ribut sama software itu kenapa bisa terhapus karena masih belum state tuh itu masih belum masih awal gitu pak mau buat juga kan kalau pada saat ngejalanin itu harusnya masih ada belum ada infonya tapi kalau ya. keyboard net, mereka udah mulai dimana ada statusnya itu ada RAM-nya. nah terminal itu bahkan nanti tidak ada infonya mungkin kalau orang tamu bisa dibilang menurut saya adalah itu adalah tipikal di mana tidak ada orang nah untuk yang nah mulai ini saya akan mulai ini kita dilihat nih kalau billing kan oh ketika pada saat di itu pernah melihat bahwa kalau di service seperti ini kita lihat ini semua ada statement yang mengatakan ada menghasilkan biaya ada yang tidak biaya apapun nah di sini kalau semua ada yang dua statement yang mengatakan berhenti menghasilkan biaya berarti bisa dibilang diartikan tidak ada pembiayaan tersebut berarti kayak oh, kalau kita mau tidak ada pembiayaan kecuali internet selama satu satu hari dua hari tiga hari itu bahkan mungkin bisa biaya. ya Padahal kan, itu membutuhkan kalau misalnya itu bukan jika kalau pengennya itu langsung kerjain daripada di sibernet sibernet tuh bisa dibilang uh, mengenakan biaya karena kan kalau makin ini dibayar berapa biaya berapa biaya berapa nah sedangkan ribut ribut itu kayak baru pembulan gitu tidak ada pembayaran mana ada kalau ribut itu sampai biaya itu mah terus sangat tidak mungkin Kecuali kalau ada ribut terus tiba-tiba internet -tiba terus ribut lagi kan itu bisa bayar lagi bayar lagi bayar lagi itu diulang. nah itu kan statement yang bisa dibilang lebih kurang dijelaskan gitu maka dari dari beberapa jenis ini yang statement ini bahwa sebenarnya stock esport dan e itu bisa dibilang sangat berbeda banget, apalagi kalau udah terminat. Terminat kan lebih ke ketidakadaan. Apalagi kalau disimpulkan, Bapak, ribut itu merupakan start awal yang diproseskan. Top and start itu merupakan pemulaiannya. Hibernate itu bisa dibilang, dihibernasi, ditetapkan terus, diberhenti sampai di satuan data itu disimpan. Tapi kalau di terminat, maka datangnya pun dihilang setelah menyelesaikan bulat-bulat tersebut. Nah, di sini ada beberapa terminologi. Oke. Okay. Uh, ada beberapa terminologi. EC2 itu adalah online web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud, anggap saja seperti menyewa komputer di cloud. Yang EC2 instance itu yang versiannya adalah itu ada server nih, Server EC2 nah mungkin berfungsi untuk jalankan aplikasi di AWS. Jadi kalau tanpa server, mungkin bayangin aja mungkin lah, kayak ini error, ini error, sih bikin yang error. Jadi ya perlu e supaya gejaannya server itu dalam mesin itu supaya terus Nah, untuk ketiga ada EBS. EBS itu adalah penyimpanannya penyimpanan itu, Jadi penyimpanan SC2. Jadi ada instance, ada EBS. Nah, EBS itu ada penyimpanannya sedangkan instance itu sebagai server-nya. Nah, apalagi kalau yang di nomor 4 itu bahwa instance volume itu penyimpanan sementara. Beda banget ya sama di EBS sama storage ya. Jadi EBS itu penyimpanan sampai nanti ke depan-depannya. Instance volume itu itu sementara. Jadi kalau dilihat ya ya ada yang dibikin sementara terusnya disimpan nah yang seperti yang udah bilang kalau ada yang reboot start and uh, terminate and ethernet jadi ya, kalau bisa dibilang, dia sementara, jadi sementara tidak diserap malah untuk yang lima dan delapan jadi ini itu alat virtualnya jadi alat virtualnya itu jadi yang seperti diulangkan bahwa instast itu adalah penyebab sementaranya di satu distansi itu adalah server virtualnya. Nah kalau ini alatnya, alatnya itu, itu sebenarnya unitnya. Kalau unitnya itu unit justru lebih ke apa menggunakan alat seperti itu. Kalau untuk yang API for address sama API untuk API fix itu sebenarnya beda banget. Jadi kalau API fix itu lebih se 28. Oke, yes, Nah, ada 27 ini ada 7 ini. tapi adalah untuk yang desimal, tapi 50 itu numerik Nah, yang terakhir, elastik, address. jadi itu adalah versi yang 4 tapi yang versi modifikasinya jadi 30 sama AWS, jadi melalui peristiwa yang namanya berubah. Mungkin kayak kom komisaris, coba host diubahin lah. Nah, itu namanya elastik uploaders. Kemudian, uh, saya presentasinya mengucapkan. Baik, terima kasih Brian. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Jerry. Silahkan Jerry mempresentasikan. Uh, terima kasih kepada Jemeli atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Uh, jadi sekarang saya akan mempresentasikan mengenai modul 3 yaitu Cloud Service and Instant State. Nah, yang pertama. Teknologinya utama pertama yaitu ada Amazon Elastic Compute Cloud. Jadi Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 adalah layanan berbasis web yang menyediakan penyimpanan untuk komputasi yang aman dan ukurannya dinamis. Dapat diilustrasikan seperti menyewa komputer di cloud service. Kemudian yang kedua ada EC2 Instant yaitu sebuah server virtual di Amazon EC2 yang gunanya adalah untuk menjalankan aplikasi di dalam Amazon Web Service. Kemudian yang ketiga adalah Amazon Elastic Block Store. Amazon Elastic Block Store atau Amazon EBS adalah sebuah penyimpanan untuk instansi Amazon EC2 tertentu. Seperti penyimpanan pada Google Drive, namun digunakan untuk instansi EC2. Selanjutnya ada Instance Store Volumes, yaitu penyimpanan sementara dan tidak tetap untuk penghentian perangkat, proses terminasi, atau kegagalan hardware. Selanjutnya ada Amazon Machine Image atau AMI, yaitu sebuah alat virtual yang digunakan untuk membuat virtual mesin dalam Amazon EC2. Alat ini berfungsi sebagai unit dasar dalam layanan yang disampaikan oleh Amazon EC2. Kemudian ada IPv4 Address, yaitu adalah 32-bit IP address terdiri dari 0 dan 1, true atau false itu untuk mengidentifikasi tampilan jaringan dalam mesin. IPv4 dibuat 168.12 atau dapat diidentifikasi menggunakan 4 kali 8 bit true atau false. Kemudian ada IPv6 address yaitu 128 bit IP address yang terdiri dari true dan false untuk mengidentifikasi skema pengalamatan untuk IPv6 uh, untuk jaringan yang besar. IPv6 sendiri ditulis dalam 32 buah bilangan heksadesimal, dapat dilihat seperti di contoh, atau dapat diidentifikasi menggunakan 8 x 16 bit true atau false. Yang terakhir ada elastic IP address yaitu pengalamatan IPv4 statis yang dirancang untuk cloud computing dinamis yang berkaitan dengan Amazon Web Service. Namun pengalamatannya tetap dapat berubah akibat menghentikan atau memulai ulang infrastruktur. Selanjutnya ada konsep dari cloud service yaitu cloud service itu bermanfaat untuk membayar apa yang user butuhkan dan saat user menggunakan suatu layanan dengan cara biaya pada virtual machine akan dipecah menjadi status yang dilalui instansi selama masa pakainya. Ada konsep dari instance set yang utama itu saat pertama menggunakan instansi AWS akan menyiapkan instansi terlebih dahulu sehingga statusnya adalah pending. Saat sudah memasuki status berjalan maka instansi dapat digunakan seperti menggunakan komputer. Selanjutnya saat instansi berjalan akan dikenakan biaya tiap detiknya dengan minimal satu menit. Biaya ini ditujukan kepada user. Meskipun instansi sedang idle dan user tidak terhubung ke instance tersebut tetap user akan dikenakan biaya. Nah, yang terakhir, saat instansi sudah tidak dibutuhkan lagi, maka user dapat mematikannya atau determinasi supaya user berhenti dipungut biaya. Namun, saat dimatikan beberapa data sementara, mungkin akan hilang. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mempresentasikan untuk modul 3 ini.